Selatan posisinya cerah terang bulan. Nah kalau kita posisi ke barat itu uh, ada ada tanda seperti mau hujan. Yang khusus Kami lebih semangat untuk membuat tutorial kedua yang lainnya Mari kita saksikan fenomena alam yang nyata ini Ini posisi wilayah barat Oke kita geser ke wilayah selatan nah. Yang di atas itu bulan ya bukan sinar mampu oke kita lihat penmenang wilayah bagian barat.